Halo guys welcome back to bongkar 2M seperti biasa kita main-mainkan modal sedekah ya guys ya sebelumnya apa kabar sedangkan kalian hari ini semoga di up ya guys ya sampai bongkar oke di video kali ini ada yang mantap-mantap ya guys ya mari kita saksikan Pakai seperti biasa kita mencari modal di Jinjin dan langsung dapat scatter ya guys ya Ini akun ke 300 baru ada yang up ya guys ya Sisanya gua ditentukan anjir Setelah maintain Dikasih modalnya di Jinjin sama aja masih enak cuman uh, penyelesa Penyelesaiannya di papa kurang bagus ya guys ya Tapi ini ada yang mantap mantep lah uh, Dan untuk komentarnya kita open request aja ya guys ya, jadi sisa bongkarannya tuh gue open request buat kalian aja lah, tapi pakai kata-kata yang bagus ya guys ya, pakai pantun kek, apa kek yang pokoknya yang menarik bakal gue puter ya guys ya, uh, requestan kalian, pakai pantun kek, pakai apa kek terserah kalian ya guys ya, nanti bakal gue pilih kalau bagus langsung gue gas ya guys ya, itu tadi tumbang gue ambil modal lagi dan langsung balik lagi, bu fat mega acan ya guys ya 700 M co. Jarang-jarang <laughs> nih pola kayak gini. Biasanya tuh dikasihnya koin-koin bolong doang, ada gentangnya, ada gendangnya ya guys ya. Kok gentang sih? Sorry guys, typo dikit. Oke, okay, kembali ke permainan ya guys ya. Pokoknya di sini kita langsung maxbet, maxbet, maxbet. Oke, okay, kembali ke pembicaraan kita sebelumnya ya guys ya. Uh, silahkan buat kalian yang mau request room dan cara bermain pola-pola nanti sisa bongkarannya bakal gua e, buat open request ya guys ya buat kalian kan lumayan tuh ada modal 400 kalau enggak 500m ya guys ya oke disini dapat scatter dapat tiga tirai cuman jelek ya guys ya pokoknya begitu aja ya guys ya buat kalian semua yang mau open request, open request silahkan komentar di kolom komentar ya guys ya oke kita kembali ke permainan gak usah ada password-password ya guys ya gas langsung gas oke okay, di sini langsung jadi ya guys ya dan uh, is, dapet lagi guys ya kakek merah, eh kake merah, kakek biru satu lain ya guys ya tenang guys ini ada jam dan tanggalnya kok ini gua ngabisin akun tuh sekitar main dari jam 9 ya guys ya dan baru beres mau sahur ya guys ya <laughs> maklum cowok akunnya ada 700 anjir bukain akun udah kayak kerjaan aja anjir. Berapa jam tuh? Dari jam 9 sampai jam 3, Bro. Oke, di sini masih ada perlawanan sedikit-sedikit ya, guys ya. Di sini spin santui, pokoknya gue stop dari sampai 2B 550. Selalu ada ujungnya 50 buat jaga-jaga, tapi pas gue naikin level ternyata parah, Bro. ini ada jam dan tanggalnya, guys ya. Baru ya, guys. Ya, video baru, bukan video lama aja Baru update. Gua kira setelah update, puteran ngaco ternyata masih lumayan sama aja, ya guys. Ya, oke. Okay. Dan ini setelah gua top up dan kirim-kirim sampai 2B, sisanya terlihat 700M, ya guys. Ya, nah, sisa ini tuh harusnya buat open request kalian, ya guys. Ya, untuk video selanjutnya pasti gua putar requestan dari kalian, ya. Makanya, komen-komen oke. Okay. Di sini gua lanjut papa lagi aja ya, sisa bongkarannya, dan kecepatan 565 ya guys ya, biar nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat lah. Kalau gua pakai triple 8 kecepatan bro, oke langsung di 100 spin ya. ngeslong anjir tapi saya tapi dibantu ya guys ya dibantu sama bocil Ijo 5k <coughs> roomnya ngeslong anjir tapi dibantu 5k bocil Ijo lumayan dan di sini ini ya guys ya ditendang sama si Leon untungnya enggak DC ya kalau papa tuh aman tuh kalau di slot-slot lain tuh ditendang gitu ya udah keluar room cok. Kalau di Fortune main kayak gitu ditendang kita masuk lagi chip kita udah hilang, Cok. Oke okay guys, pokoknya begitu aja ya guys ya. Jangan lupa komen buat request-request dari kalian nanti gua putar dari sisa bongkaran ya guys ya. untuk se untuk se untuk video kali ini sekian terima kasih. Jangan lupa like, share, komen ya guys ya. Terima kasih buat semuanya. See you next video. Bye.